teman-teman, ketemu lagi di channel Dapur Asriku Kali ini aku mau sharing Gimana cara buat oseng walu dipak Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya terus channel youtube ini ya Untuk bisa bertemu dengan teman-teman lainnya Pertama, kita siapkan dulu walu yang sudah dipotong Kemudian bumbunya Setelah itu kita potong semua bumbunya Kecuali daun salam Lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih Terlebih dahulu sampai wangi ya Setelah itu baru kita masukkan bumbu lainnya Beri ralikun secukupnya Dan lada bubuk secukupnya Jangan lupa gula jawa Lalu kita masukkan wala. Sudah dipotong tadi Aduk dengan merata Beri air secukupnya Lalu diamkan Hingga mendidih dan matang Sudah selesai, teman-teman. Gampang banget, kan? Ini aku ikut inget banget. Menu walu Jepang ini adalah pertama kali menu untuk belajar masak kaku waktu SD dulu. Hmm, jadi kangen kan rasanya? Simple banget. Oseng walau pang ini, teman-teman bisa coba di rumah. Selamat menikmati.